Kembali lagi dengan aku di sini. Lama tidak buat video kali ini. Aku buat video baru. Perjalanan aku menuju ke Jember. Buat kalian yang mau menuju ke kota atau kabupaten Jember, pasti kalian melewati jalan ini. Sebelah kanan ada sungai, dan sebelah kiri aku sawah-sawah. Bagus banget pemandangannya. By the way, aku naik kendaraan sendiri, loh. Wonder Woman banget, kan aku? Sungai ini setahu aku terbentang dari daerah Jatiroto, Lumajang Sampai sepanjang jalan ini Nah ini dia, sudah mau sampai ke rumahku Jadi dari jalan utama tadi, kalau mau ke rumahku Di pertigaan pondo dalam ini, ada pos polisi Lalu belok ke sini, 15 menit lagi, sampai deh ke rumahku Ini salah satu spot favorit aku, kalau pagi aku jogging di sini ada kereta lewat ini foto-foto aku waktu di sana. ini pagi hari waktu aku jogging ini waktu aku masih perjalanan sempetin foto dulu tuh kan pandangannya bagus banget, ini sungai yang di jembatan tadi loh kece kan buat spot foto Ini juga foto-foto aku, jangan lupa mampir ke sini. Thanks for watching. Bye.